Aduh, halo kembali bersama saya di sini dengan channel saya, Centeng Ratu Badis. Ini video awal saya, saya mencoba meng cover, -cover lagu. Ini saya akan meng-cover lagu berikut-ikut kehidupan ini dan yang kedua ntar lagu ayah jika suka silahkan di like jika tidak suka silahkan di dislike Rapopo. oke kita mulai di lagu yang pertama cipta I'm <laughs> just Aku pelangimu tak akan dapat menerangi belahan bumi. Tuhan bukanlah tanan ini bila mendaki bukit derajat janganlah makasih gimana? hancur, nggak <laughs> apa-apa, dislike aja.